teman apa kabar semua? kali ini saya mau review sebuah gadget yaitu sebuah desk cam dengan tipe 70mai dash pro plus plus rare cam set. jadi ini uh, di dalam box ini terdapat paket dimana mana desk ada bagian depan dan bagian belakang sekaligus. bisa juga tidak dapat hanya bagian depan saja atau bagian belakang saja. tapi di sini paketnya ada sekaligus depan dan belakang. kalau kita lihat di sini speknya dari luar adalah dengan 2,7K Ultra HD video APP Enable, Dual Channel Recording dan built in WiFi dan GPS ya, kita lihat bagian belakangnya uh, dia mempunyai resolusi 2592x94 dengan lensa f 140 derajat F1,8 kalau saya perhatiin sih ini ya dari sekilas uh, speknya sudah cukup baik dan mumpuni. oke, kita mari kita unbox ya kita lihat boxnya ini cukup bagus teman-teman tebal dan eksklusif, oke okay. okay, dari sini, nah ini adalah user manualnya ya ada dua, satu ini yang komplit ada berbagai macam bahasa, mulai dari bahasa Rusia, bahasa Cina, Jepang, Korea, Polandia dan juga ada bahasa Portugis, oke, okay. lagi ini untuk bahasa singkatnya bahasa Inggris, nah, ini kita ada plastik ya, ini bukan uh, anti gores ya tapi ini adalah uh, apa namanya? electronic static sticker. Jadi ini kalau kita mau masang apa? mau pasang uh, apa namanya? Uh, deskamnya di kaca, tempelin ini dulu. tempelin dulu, lalu kita tempel di sininya deskamnya. Jangan langsung diri. Deskamnya tidak langsung tertempel ke kaca ya, teman-teman ya. Ya. di sini ada dua paketnya yaitu ya, sepasang-sepasang, oke. Okay. Terus lalu nah, di sini kita lihat nah ini deskripsi ya oke deskripsi kita lihat cukup ringan bentuknya pun cukup oke bagus lah jadi bahan plastik yang ya saya sih so far sih oke ini bahan-barangnya nih lalu kita lihat ya oke lalu ada di bagian sampingnya ini ada DC-in ini untuk bagian listrik nih AV-in lalu ada untuk memory cardnya oke jadi ini ada memory card sudah ada memory card -nya. oke Ya. Tomesin lagi yang Kita Ada satu lagi apa ya, nih? Nah, ini yang bagian belakangnya. Ya. Bagian belakangnya sudah tertempel. Nah, ini ini kabelnya, ya. Oke. Kita balikkitnya. Ini ada kabel. Ah. Ini kabel. Nah, untuk kabel di sini ya, untuk ngelek ke So, rear cam kameranya kita kita pasang begini, kita pasang ya lalu kita sambungkan ke sini ke bagian AV innya nah jadi ini rear cam ini make power daripada uh, kamera depannya nih oke oke kita lagi berikutnya apa lagi kabel oh ini kabel chargernya dia menggunakan micro USB ya. Okay, cukup panjang sih kabelnya saya rasa nih Berapa meter Kita cek Lalu dapat juga Nah ada untuk charger lighter untuk di mobil ya Dikasih ada dua colokan nih Oke okay. selanjutnya kita lihat Nah ini adalah wiring crowbar Jadi ini untuk membantu kita untuk menginstalasi kabel-kabelnya -kabel di dalam mobil Kita pakai ini Oke okay. Ini apa nih ini ada, ah ini ada stikernya, double tape untuk nempel kaca, dan ini ada mountingnya nih ini mounting untuk di deskripsi bagian depannya, jadi begini, kita pasang bagian, begini nah, ini pemakaiannya oke, oke teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk bagian instalasinya deskripsi ini ya, gue beli di Tokopedia seharga 199.000.000 900 di luar ongkos kirimnya ya dan asuransinya Nanti linknya ada gue kasih di kolom deskripsi ya. Terima kasih.